Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tefa Halut. Hah? Oh. Nasi itu nasi itu. Nanti santri baru kan di sini. Iya kak, nasi santri baru di sini. Kenalin? namanya -nama. Wildan. Oh, Kana Oke. Nanti kenapa ngamuk? Kana cuma penasaran aja. Kok fasilitas di madrasah kita ini bisa selengkap ini sih? Ini karena kerjasama madrasah kita dengan pemerintah atau pengalokasian dana APBN dalam bentuk dana BOS ke madrasah kita. APBN? Dana BOS? Apa itu? Jadi, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu dana yang terkumpul dari pendapatan negara berupa pajak. Contoh realisasi APBN yang kita rasakan sekarang adalah dana BOS. Nah, dana BOS itu adalah bentuk operasional sekolah, yang ditujukan untuk membantu sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Emang yang kita rasakan dari Dana Bus itu apa aja sih? Mau tahu? Lu ikut anak. Hei, sekian dulu Oh, nyatet Nah, gitu Ayo. Bye, scan sekian dulu biar kedatangan sama IT oh, Baik kemana? Wah, kok sini bagus-bagus ya Hei, hey, endulun tahu tau ya? Semua buku-buku sini termasuk dari bantuan pemerintah Bro. Oh, jadi buku-buku di sini termasuk bantuan dari pemerintah? Iya, jadi salah satu penggunaan dari dana bos adalah untuk menanamkan budaya literasi dan minat baca para siswa yang sekolahnya mendapat bantuan dana bos. Jadi dana bos itu nggak cuma begitu aja, masih ada banyak manfaatnya. Kom apa hubungannya sama dana BOS? Bukannya dipakai OSMP kita ya? Enggak dong. Semua barang elektronik yang ada di lab ini menggunakan dana BOS. Mulai dari monitor, komputer, dan proyektor. Dan pemerintah membantu menyediakan komputer untuk memperluas pengetahuan kita tentang teknologi. Oh, anak kira di sini cuma buat mainan doang komputernya? Iya, Pak. Oh, jadi ini reaksinya dari dana BOS? Masih ada lagi? Hmm? Ya, oh, berikut aja. Tadi? Hai ini kegiatan apa ekstra Terus, barang-barang S. Kuli ini punya santri sendiri. Jadi, pemerintah itu menganggarkan dana BOS, salah satunya untuk menunjang pengembangan kemampuan siswa yang mempunyai bakat dalam bidang tertentu, di mana siswa itu tidak dapat mengembangkan bakatnya karena keterbatasan alat yang digunakan untuk mengembangkan bakatnya itu. Jadi, disalurkan lewat ekstra ini. Jadi, pada hakikatnya, dana BOS digunakan untuk semua spek yang berhubungan dengan kabrim sekolah agar kita dapat menjadi benar bahasa yang hebat gitu baik. Oh, gitu. Ya udah balik yuk. yuk.